Kurikulum Pendidikan Negara Belanda Negara Belanda diakui dunia sebagai negara yang mempunyai standar internasional dalam bidang pendidikan. Negara Belanda memiliki falsafah liberalisme dan kapitalisme yang menghargai individualitas manusia, kebebasan, serta kemerdekaan. Hak individu dihargai sebagai wujud pribadi merdeka untuk berkembang dalam masyarakat dan negara. Filsafat pendidikan Belanda lebih menitikberatkan pada pendidikan yang berkualitas. Hal ini terlahir dari inovasi dan kreativitas pemerintahan Belanda untuk kemajuan pendidikannya. Sistem pendidikan di Belanda, sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Asia, Amerika, bahkan di sebagian besar wilayah Eropa, kecuali Jerman dan Swedia. Sistem pendidikan di Belanda adalah penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar, dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis dari siswa yang bersangkutan. Sistem pendidikan di Belanda dikontrol, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pendidikan di Belanda berfokus pada kerja tim untuk menciptakan lingkungan yang ideal dalam berteman. Mata pelajaran yang diajarkan di semua jenis sekolah telah diatur oleh undang-undang dengan target-target yang wajib dicapai. Pendidikan di negara Belanda bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Belanda dan juga mencetak generasi muda yang intelek dalam segala bidang untuk menjadi penerus bangsa. Secara lebih khusus, sistem pendidikan Belanda berusaha mencapai tujuan pendidikan sebagai berikut. 1. Meningkatkan persamaan kesempatan belajar bagi berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. 2 meningkatkan pertukaran kultural 3 mendidik ahli-ahli dan mengembangkan keahliannya pada level-level yang berbeda 4 meningkatkan demokratisasi dan emansipasi 5 meningkatkan desentralisasi administrasi dan manajemen dan yang terakhir 6 meningkatkan inovasi budaya Struktur jenjang pendidikan di Belanda Secara umum, sistem pendidikan di Belanda dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu jenjang pendidikan tingkat dasar dan lanjutan, jenjang pendidikan tingkat menengah, dan jenjang pendidikan tingkat tinggi Jenjang pendidikan yang pertama akan dibahas yaitu 1. Pendidikan tingkat dasar dan lanjutan Sekolah dasar di Belanda berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, terhitung dari grup 1, setara dengan kelas 0 kecil di Indonesia, grup 2 atau kelas 0 besar di Indonesia, dan grup 3 sampai dengan grup 8, sama halnya dengan kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD di Indonesia di tahun terakhir para siswa sudah diajurkan untuk memilih pendidikan lanjutan yang akan mereka jalani nantinya pendidikan lanjutan yang dimulai sejak siswa berumur 12 tahun dan diwajibkan sampai umur 16 tahun ini diberikan dalam beberapa tingkatan A. FMBO program pendidikan 4 tahun tingkatan ini merupakan gabungan dari pendidikan umum dan kejuruan Lulusannya dapat melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah kejuruan Atau pendidikan MBO Setelah lulus dari MBO Siswa dapat bekerja Selanjutnya ada HAVO Dan FWO Yang merupakan pendidikan selektif Dua jenis pendidikan ini Memberikan akses langsung ke sistem pendidikan tingkat tinggi Lulusan-lulusan HAVO bisa mendapatkan akses langsung ke HBO, sedangkan lulusan dari FWO ke universitas. 2. Pendidikan tingkat menengah kejuruan Pendidikan tingkat menengah kejuruan yang dikenal dengan tingkatan MBO, program empat tahun pembelajaran, dilancang bagi tamatan FBO. Memiliki beberapa jurusan, yakni ekonomi, teknik, kesehatan perawatan diri, kesejahteraan, dan pertanian. Mulai dari tahun 1993 ke atas, siswa pada semua jenis pendidikan menengah mendapatkan pelajaran dalam 15 mata pelajaran dari kurikulum inti atau core kurikulum yang berbobot sama dengan 3.000 jam pelajaran setiap tahun pelajaran. Kira-kira 20% dari kurikulum sekolah dapat dipilih dan ditentukan oleh school board. 3. Pendidikan Tingkat Tinggi Pendidikan tingkat tinggi di Belanda terdiri atas dua bagian, yaitu FBO atau Hogeschool. Hogeschool memberikan pendidikan teori dan praktik untuk pekerjaan yang menuntut kualifikasi keterampilan yang tinggi. Pendidikan ini untuk siswa yang ingin langsung terjun ke lapangan dan menjadi pekerjaan praktis. Lulusannya diharapkan dapat langsung bekerja, tetapi biasanya tidak terlalu banyak dibekali oleh pengetahuan teoritis, namun lebih banyak dibekali pengetahuan praktis. Sekolah ini menerima lulusan dari berbagai sekolah menengah tingkat atas, seperti HAVO, FWO, dan MBO. Selanjutnya ada WO, atau biasa disebut dengan University. Universitas Memberikan pendidikan yang bersifat spesifik atau penjurusan berbagai ilmu-ilmu murni Didapat secara independen dan sebagai persiapan untuk tugas-tugas dalam masyarakat Yang menuntut gelar atau kualifikasi universitas Yang dapat masuk ke universitas adalah tamatan Fvo atau HBO Mahasiswa yang berhasil tamat dari universitas diberi gelar Dokterandes, MR untuk tamatan hukum atau IR untuk tamatan engineering. Selanjutnya ada sistem penilaian. Pada hampir semua sekolah di Belanda, murid-murid naik secara otomatis dari satu grade ke grade yang lebih tinggi. Umumnya, sertifikat atau ijazah pertama diperoleh murid pada usia 12 tahun berdasarkan tes yang disusun oleh sebuah lembaga tes pusat yang diberi nama CITO. Rapot siswa di sekolah dasar di Belanda memuat 44 butir pendidikan Berikut ini ialah butir-butir yang ada di rapot siswa Banyaknya item yang harus dinilai oleh sekolah dasar membuat pihak sekolah betul-betul dapat mengenali keterampilan dan mengembangkan budaya para siswanya Pada tingkat pendidikan menengah, ujian akhir sekolah terdiri dari dua bagian yakni ujian sekolah dan ujian yang bersifat nasional. Pada sekolah menengah kejurusan tingkat atas, program ujian ditetapkan oleh Menteri Pendidikan bersamaan dengan dilaksanakannya ujian nasional. Dalam banyak hal, sekolah menetapkan ujian yang masing-masing yang materinya berkaitan dengan sasaran pelajaran yang telah ditetapkan. Pada tingkatan pendidikan tinggi, dilakukan ujian pada akhir tahun pertama yang diberi nama Piratec Examination untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat mengikuti kuliah-kuliah 3 tahun berikutnya. Pada akhir program, yaitu setelah 4 tahun, mahasiswa harus mengambil ujian akhir.